guys ini namanya cat tumpah guys ini, ini cat tumpah dan ini oh. oh ini, ini cat tumpah ini namanya cik rom lah oh, ya. ini cik rom ini Udah, dan ini janda bolong. Harga satu daunnya 25 juta. Kalau di Jakarta, kalau di sini lima puluh ribu. Sih.